Litani Kerendahan Hati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ubahlah hatiku. Engkau yang telah menerima penghinaan karena cintamu padaku, nyatakanlah bagiku kerendahan hatimu. Tarangilah aku dengan cahayamu. Kiranya, aku mulai saat ini menghancurkan kesombongan yang ada pada diriku. Ini sumber kemalanganku, rintangan yang membuat aku melawan cintamu. Tuhan, aku telah menjadi musuh bagi diriku sendiri, Ketika aku mencoba mencari kedamaian dalam diriku Dan bukan dalam dirimu Ya Yesus yang lembut dan rendah hati Dengarkanlah aku Oh Yesus yang lemah lembut dan rendah hati Dengarkanlah seruanku Dari hasrat untuk dihargai Bebaskanlah aku ya Yesus. Dari hasrat untuk dikasihi, Bebaskanlah aku ya Yesus. Dari hasrat untuk dikagumi, Bebaskanlah aku ya Yesus. Dari hasrat untuk dihormati, Bebaskanlah aku ya Yesus. Dari hasrat untuk dipuji, Bebaskanlah aku, Ya Yesus. Dari hasrat untuk diistimewakan, Bebaskanlah aku, Ya Yesus. Dari hasrat untuk diakui, Bebaskanlah aku, Ya Yesus. Dari rasa takut akan dihina, Bebaskanlah aku, Ya Yesus. Dari rasa takut akan direndahkan, bebaskanlah aku, ya Yesus. Dari rasa takut akan dicela, bebaskanlah aku, ya Yesus. Dari rasa takut akan difitnah, bebaskanlah aku, ya Yesus. Dari rasa takut akan diabaikan, bebaskanlah aku, ya Yesus. Dari rasa takut akan dilecehkan, bebaskanlah aku, Ya Yesus. Dari rasa takut akan diperlakukan tidak adil, bebaskanlah aku, Ya Yesus. Dari rasa takut akan dicurigai, bebaskanlah aku, Ya Yesus. Semoga orang lain lebih dikasihi daripada aku. Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya semoga orang lain lebih dihargai daripada aku Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya semoga dalam pandangan dunia orang lain semakin tinggi dan aku semakin rendah Yesus Berilah aku rahmat untuk menginginkannya Semoga orang lain dipuji dan aku diacuhkan Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya Semoga orang lain lebih diutamakan daripada aku dalam segala hal Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya Semoga orang lain menjadi lebih kudus daripada Aku, sementara Aku berusaha menjadi kudus seperti yang seharusnya. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.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 Thanks for watching this video please subscribe our channel.